Selamat datang kembali di Step G Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jadwal pertandingan La Liga pekan ke-30 beserta top skor sementara, beserta klasemen sementara dan beserta top assist sementara berikut jadwal pertandingan La Liga Pekan ke-30 tanggal 22 sampai 23 April tahun 2023 Espanyol versus Cadiz jam 2.00 waktu Indonesia Barat di pertandingan selanjutnya antara Osasuna versus Real Betis jam 19.00 waktu Indonesia Barat pertandingan selanjutnya Almeria versus Athletic Bilbao yaitu jam 2.1 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Real Sociedad versus Real Palekanho pada jam 2.3 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Paladolid versus Girona jam 2.3.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Real Madrid versus Celta Vigo jam 2.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 April 2023 Berikut jadwal La Liga Pekan 30 Minggu 23 April 2023 LC versus Valencia jam 19.00 waktu Indonesia Barat disusul Barcelona versus Atletico Madrid jam 21.15 waktu Indonesia Barat Malorca versus Getafe jam 23:30 waktu Indonesia Barat. Disusul sepilah versus Pilar Real jam 02:00 waktu Indonesia Barat. Berikut daftar top skor sementara La Liga 2022-2023. Robert Lewandowski 17 gol dari Barcelona. Karim Benzema 14 gol dari Real Madrid. Unal 13 gol dari Getafe, Iago Aspas 12 gol dari Celta Vigo, Joselu 12 gol dari Espanyol, Muriki 12 gol dari Mallorca, Borja Iglesias 12 gol dari Real Betis, sementara Antonio Griezmann 11 gol dari Atletico Madrid. Berikut daftar top assist sementara La Liga 2022-2023. Antonio Griezmann 8 assist dari Atletico Madrid, Mikel Merino 8 assist dari Real Sociedad, Rodrigo 7 assist dari Real Madrid, Lewandowski 6 assist dari Barcelona, Junior 6 assist dari Real Madrid, Robertson 6 assist dari Almeria. Klasemen sementara La Liga 2022-2023 Barcelona masih memimpin dengan 73 poin Disusul Real Madrid 62 poin Atletico Madrid 60 poin Real Sociedad 51 poin Sementara Real Betis 48 poin Di zona degradasi ada Valencia, Espanyol dan Elche Demikianlah berita terupdate jadwal pertandingan klasemen, top skor dan top assist sementara La Liga. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Cukup sekian dan terima kasih.